Seandainya ya Partai Republik Satu ini lolosnya menjadi peserta partai peserta pemilu, mungkin skandal ini juga tidak akan terbongkar. Dan yang lebih mengejutkan lagi bukan masalah skandal esek-eseknya ya, yang yang ya inilah masalah aib lah. Dua orang ini masalah aib bagi dua orang ini bagi Ketua KPU Hasyim Asyari dan juga Hasnani Muin. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan dari Hasnani Muin bahwa pada pilpres ya, ya pemilu 2024 ya, karena pemilu ini serentak antara pilpres dan juga pemilihan legislatif baik pusat maupun daerah adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dimenangkan oleh KPU yakni pasangan Ganjar Pranowo dan juga Erick Ohir wah ini yang yang info yang hot di sini nih ya karena kata Hasnani Mu'in disampaikan pula ya bahwa uh, ketua KPU ini bercerita ya ketika dirinya sedang berduaan di kamar hotel mengatakan bahwa nanti yang akan dimenangkan di pilpres adalah pasangan ganjar pranowo dan juga erick thohir ya kali ini kita akan membahas tentang skandal ketua kpu ri ya, kpu pusat hasim ashari yang merupakan kader nu mantan ketua banser ya ketua dpw banser jawa tengah yang terlibat dalam skandal esek-esek dengan Ketua Umum Partai Republik 1, Hasnaini Mu'in, yang juga dikenal sebagai Wanita Emas. Ya, skandal ini skandal yang cukup berat. ya. Namanya Hasnaini Mu'in, ya, yang merupakan anak putri dari politisi terkenal PDIP, Max Mu'in, yang juga merupakan Ketua dari Partai Republik 1, ya, dikenal dengan julukannya Wanita Emas, Sebenarnya wanita emas itu bukan karena dia pakai uh, perhiasan emas yang glamor yang berkelantungan banyak, tapi karena kalau nggak salah di masa pilgub kaitan 2017 dia itu uh, apa, mendukung Ahok dan kemudian kalau nggak salah itu membuat hashtag tentang era emas, ya, yang kemudian uh, dijuluki wanita emas, ya. Jadi begini ceritanya, ya. Jadi agar Partai Republik Satu ini lolos ya sebagai partai peserta pemilu 2024, Hasna ini mungkin rela, ya melepaskan ya harta berharganya, <gak> yakni uh, rela melepas harga dirinya kepada ketua kpu hashim Asyari ya bahkan uh, lewat kuasa hukumnya farhad abbas ya melaporkan ketua kpu hashim Asyari ke dewan kehormatan penyelenggaraan penyelenggara pemilu atau dkpp dan juga ke kepolisian ya uh, terkait uh, kasus pelecehan seksual dan asusila. sebenarnya sih, kalau dalam kuhp ya yang baru disahkan ini tidak bisa disebut sebagai uh, pelecehan seksual ya karena memang Awalnya si Hasna ini dan juga KPU ini ketua KPU ini Hasim Mashar ini kan mau sama mau atau suka sama suka ya. Tapi memang kalau salah satunya terikat dengan hubungan perkawinan ya. Kalau di KUHP pengertiannya ini bisa dikatakan sebagai perzinahan ya. Jadi kalau suka sama suka itu nggak bisa. Tapi karena sudah dilaporkan ya sudah uh, memberikan ya kemolekan tubuhnya, ternyata Partai Republik satu tidak lolos sebagai pasar apa namanya partai peserta pemilu juga bahkan partai republik satu termasuk salah satu partai yang tidak lolos di verifikasi administrasi ya berbeda dengan partai umat ya yang gagal atau tidak lolos di verifikasi faktual atau di uh, pendaftaran ya, di penyaringan tahap kedua ya walaupun verifikasi faktual akhirnya partai umat menggugat kepada bawaslu dan oleh bawaslu dimediasi dan kemudian uh, diputuskan ya, bahwa harus verifikasi faktual ulang di dua provinsi yakni nusa tenggara timur dan juga sulawesi utara tapi kandas ya untuk Kasnain Muhin, partner tidak lolos dan dirinya juga e, menjadi tersangka ya e, kasus suap ya korupsi di BUMN ya PT Waskita Karya kalau nggak salah ya. Bahkan dirinya sempat melakukan malin gering dengan teriak-teriak dan meronta-ronta ketika mau diangkut ke e, tahanan ya si Kasnain Muhin ini dan karena kadung dirinya sudah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 Uh, Ketua KPU ini bercerita ya ketika diajak dan berduaan di kamar hotel, mengatakan bahwa nanti yang akan dimenangkan uh, di pilpres adalah pasangan Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir ya. Yang jelas ya, Ganjar Pranowo kalau tidak mendapatkan dukungan dari PDIP jika PDIP tetap memilih Puan Maharani sebagai capres ya uh, tetap memilih Puan Maharani, ya, baik nanti sebagai posisi sebagai capres maupun cawapres ya. Kalau cawapres mungkin berpasangan dengan Prabowo Subianto ya itu jelas pdip apa ganjar pranowo sudah punya sekoci penyelamatan yakni koalisi indonesia bersatu ya, yang terdiri dari golkar an dan p 3 ya, dan bahkan eh, nama erick thohir pun sudah jelas jelas di seperti ya apa namanya dalam eh, safari safari yang erick thohir yang sudah terpampang foto dirinya bersama ganjar pranowo bahkan eh, menurut saidi ya mantan eh, sekretaris bumn kalau salah sekretaris kementerian bumn ya mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres yang direstui oleh Oligarki adalah Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir. Wah ini sangat menarik ya karena semuanya jadi nyambung ya. Dimana Ganjar uh, di survei elektabilitasnya selalu meningkat ya. Bahkan yang terbaru elektabilitas Erick Thohir ya untuk cawapres itu melampaui Sandiaga Salahuddin Uno. Ya ini kan jadi ada apa namanya irisan ya. Ada kemudian implikasi dan juga ada. Uh, semuanya beririsan ya berkelindan yang saling terhubung ya jadi kalau kita menganalisis politik itu mudah ya ataupun nanti bisa jadi ini tahapan pemilu bisa jadi di tengah-tengah bisa dihentikan ya kemudian uh, disahkan memperpanjang jabatan masa presiden menjadi dua tahun lagi itu juga bisa ya semuanya masih sebelum uh, tahapan pemilu ini benar-benar dilakukan ya kewacana pertanjangan masa jabatan bahkan tiga periode masih bisa bergulir bahkan enam bulan atau dua bulan sebelum pemilu tiba-tiba MPR ya dengan cepat kemudian mengamandemen U-19 eh, mengamandemen lagi ya amandemen kelima itu bisa saja terjadi ya jadi eh, capres dan cawapres yang saat ini sedang eh, apa namanya menjajakan diri ya dengan kemudian bersafari politik bisa juga gagal di tengah jalan ya karena masalah eh, penundaan pemilu itu bukan isapan jempol belakang ya yang terbaru pertemuan antara ketua dewan syuro ya eh, Partai Keadilan Sejahtera, Salim Syafar Al Jufri, ya dan juga Ketua uh, Dewan Pembina Partai Demokrat, ya Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Cikeas, ya, membahas salah satunya adalah isu tentang penundaan pemilu, ya. Ini artinya penundaan pemilu bukan isapan jempol belaka, ya, karena masalah penundaan pemilu juga membuat was was partai yang ya, dalam tanda kutip oposisi, ya, seperti Partai uh, PKS dan juga Demokrat, ya, yang dianggap sebagai oposisi. Dan tentunya jelas, ya, ini membuka kedok juga, ya. Kita lihat ya apakah skandal ya antara Ketua KPU Hasim Asyari dan juga Hasnainimu ini akan terus bergulir atau berlaru, berlalu begitu saja. Atau ya tadi yang dikorbankan adalah Ketua KPU Hasim Asyari dicopot. Ya tapi tetap <gif> kita lihat saja ya uh, semuanya akan berjalan baik di DKPP ataupun juga di kepolisian ya. Karena ini yang ket, uh, lawyernya dari si Hasnainimu ini juga Ketua Partai Panda yang tidak lolos sebagai peserta pemilu ya Farat Abbas. Jadi kemungkinan Farat Abbas juga akan ngotot ini membela si Hasnaimuin karena juga kesal ya partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu ya. Dan lagi-lagi ya eh, apa namanya desain-desain ya, kita jadi masih ingat ketika Arni Ilyas ya masih di Indonesia Lawyers Club itu pada waktu itu mengatakan bahwa eh, rakyat itu tidak para pemilih atau rakyat itu tidak menentukan hasil pemilu, ya tapi penyelenggara pemilulah yang menentukan siapa pemenangnya jadi yang menghitung ya itu ucapan dari diktator Uni Soviet ya, Joseph Stalin ya. <gadinya> jadi kita lihat apakah tragedi eh, di 2019 akan terjadi lagi, di mana kemudian pengumuman KPU diumumkan di malam hari, ya apalagi kalau di bulan Februari eh, pemilu ya, pemilu serentaknya dan bulan Maret itu kemudian Ramadan lagi ya nah, ini sama seperti tahun 2019 ya dimana pengumuman KPU ya pemenangnya itu juga malam-malam dan saat uh, bulan Ramadan pada waktu itu ya jadi mungkin untuk menghindari aksi-aksi ternyata pada waktu juga ada aksi besar-besaran juga ya untuk membela uh, para pendukung dari pendukung 02 ya pada waktu itu ya yang kemudian apa namanya Berujung dengan e, kericuhan dan berbagai penembakan-penembakan dan kerusuhan ya oleh e, pihak keamanan ya. Dan ternyata yang didukung juga tidak serius juga ya. Karena janjinya timbul tenggelam bersama rakyat namun kemudian rakyat yang tenggelam dia yang timbul ya. Dan kemudian dia tunduk dengan sepiring nasi goreng Tengku Umar. ya Kita lihat juga ya banyaklah ya. Ini skandal dari Hasnai Nimuin ini uh, cukup menarik ya Ini bukan masalah esek-eseknya ya Tapi apa yang diungkapkan Hasnai Nimuin ya Bahwa pasangan Capras dan cawapres yang akan dimenangkan adalah Ganjar Pranowo dan juga Erick Thohir Wah ini kan sudah ada desain seperti itu ya Jadi kalau ini benar ya bisa dibuktikan bahwa uh, Pelecehan seksual ya atau ya katakanlah uh, dua orang ini berbuat zina ya Ya terbukti ya, berarti pengakuan dari Hasnai Nimuin bahwa ada desain ya bahwa untuk memenangkan calon tertentu di 2024 itu sudah memang by design ya. Dan terlihat ya apakah uh, ini para partai akan diam saja atau kemudian banyak yang motot ya apalagi uh, wacana 3 ber itu juga masih bergulir apalagi perpanjangan masa jabatan karena yang ngomong perpanjangan masa jabatan itu bukan cecek-cecek loh ya sekelas ketua DPD lanyala Mahmud Mataliti kemudian juga ketua MPR Pembang Susatyo ya, kemudian juga wakil ketua DPR eh, Muhammad Iskandar ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ya walaupun kemudian di awal punya senyap-senyap tapi terus masih dikulirkan ya bahkan terbaru bagaimana Profesor Yusri Ihsan Mahendra juga mengusulkan ya agar Uh, mengamandemen atau dibuat dekret ya agar bisa kemudian memperpanjang masa jabatan ya dekret itu bisa terjadi ya jika Presiden mengeluarkan dekret dan mendapatkan dukungan politiknya dari DPR ya dari partai-partai dan juga militer dekret berjalan ya seperti dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 ya uh, ketika membubarkan Dewan Konstituante kemudian kembali ke UDS 1945 uh, kemudian tidak berlakunya UDS 1950 ya itu karena mendapat dukungan dari kekuatan politik ya, dan juga ya partai-partai dan juga militer maka dekritnya berjalan mulus berbeda dengan dekret uh, presiden Abdur Abdurrahman Wahid ya pada Juli 2001 ya, yang membubarkan DPR tidak mendapatkan dukungan militer apalagi mendapat dukungan politik ya. dukungan politik saja tidak dan dukungan militer juga tidak akhirnya langsung diadakan sidang istimewa untuk melengsarkan Dur dan kemudian yang diangkat Megawati Soekarno Putri jadi jelas ya bisa saja uh, nanti keluarlah warlah dekret presiden ini bisa saja terjadi, ya. Uh, apa nah, kita baca komen dulu ya? Hati-hati dengan politik yang berbau bagi-bagi uang dan sembako. Itu jelas politik ideologi PKI. Pura-pura merakyat, mereka cenderung memelihara kemiskinan dan kebodohan. Ya, kalau menurut para partai politik, uh, politik uang itu seperti kentut, katanya. Ya, bisa dirasakan, tapi tidak terlihat, padahal ya terlihat. Ya, karena faktanya setiap kampanye mereka bagi-bagi sembako, entah itu dalam bentuk kaos, bergambar ya, partai. Atau bergambar dirinya ya sebagai calon DPR ya calon anggota DPR maupun sebagai calon presiden dibagikan apapun apalah ya intinya kampanye itu pasti adalah fulusnya ya tapi ya tadi ya karena memang itulah yang terjadi dan sudah uh, menjadi kebiasaan ya sudah uh, seperti hal yang biasa ya politik uang itu dan rakyat semalah sepertinya menerima ya hal itu bukan kemudian menolak dan kembali ke skandal ini ya karena ini juga lumayan ramai ya, karena uh, ketika skandal ini kemudian bisa dibuktikan ya, adanya pelecehan seksual berarti pengakuan dari Hasnai Muin tentang adanya desain memenangkan calon capres dan calon tertentu di 2024 uh, juga benar ya. ya. Jadi intinya nanti kita lihat dari pemeriksaan apakah pengakuan dari Hasnai Muin ini uh, diterima atau tidak ya. Uh, apakah tadi? Uh, walaupun nanti pengadilan bisa menyebutkan apakah ini disebut pelacahan atau tidak. Karena pada saat terjadinya itu, ini in secara sadar memang, ya tadi, berduaan dengan si Ketua Kaiwasi Masyari ini, karena ingin partainya ya, partai Republik satu ini lolos sebagai partai peserta pemilu. Wah. Kalau kemudian, uh, ini terbukti ya, bisa dibuktikan, ya, berarti pengakuan dari Hasnainimu'in yang tentang tadi, pemenangan Capres dan cawapres tertentu, berarti benar. Ya, jadi, Mimpi di siang bolong, ya, jika kemudian mengharapkan pemilu itu jujur, ya, bahkan penyelenggaraan penyelenggara pemilu saja tidak jujur, ya, di awal bahkan, di mana uh, untuk meloloskan partai-partai tertentu bahkan pengakuan KPU daerah, di mana salah satu komisioner KPU, ya, Idam Halik, uh, dengan ada mungkin sandar atau satir, memerintahkan untuk meloloskan tiga partai, tiga partai baru, ya, tiga partai atau Uh, anggota KPU daerah masuk ke rumah sakit ya tiga partai adalah partai gelora partai kebangkitan Nusantara dan juga partai Garuda ya. Yang misalkan jika verifikasi faktual di daerahnya itu tidak memenuhi syarat tapi harus diloloskan atau memenuhi syarat ya. Jadi kita lihat ya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan -kejanggalan kecurangan-kecurangan yang sudah dilakukan KPU di awal Ya apalagi nanti perhitungan suara, ya, kita masih ingat salah ketik, salah masukan data itu juga di tahun 2019, ya, tahun 2024 bisa saja terjadi dan, sekali lagi mengharapkan, ya, pemilu jujur di uh, sistem demokrasi ini, ya, ya, saja mimpi di siang bolong, bahkan, ya sudah terjadi, ya, di berbagai negara, hasil pemilu yang demokratif pun bisa saja dibatalkan, ya, contoh, yang terjadi pada Al-Jazeera tahun 1989, 1990 ya, ketika Partai Front Islamik Desalut ya memenangkan pemilu secara mutlak, ya. Namun karena yang memenangkan partai Islam kemudian pemilu dibatalkan dan partai uh, FIS itu dibubarkan. Ya, kemudian tahun 2006 ya ketika pemilu di wilayah Palestina ya yang, didu yang diduduki ya yang diduduki oleh penjajah Israel itu yang menang uh, Hamas ya hampir 60 hingga membuat uh, ketua Hamas pada waktu itu Ismail Haniyah menjadi perdana menteri, ya. Namun juga dibatalkan. Ya, yang terbaru juga ataupun kalaupun sudah duduk sebagai uh, perdana menteri atau presiden bisa saja dikulingkan oleh militer seperti yang terjadi pada partai refah ya di Turki tahun 96 yang mendudukan yang sempat yang mendudukan Najmudin Erbakan sebagai perdana menteri selama 16 bulan juga ujung-ujungnya di Kudeta, kemudian tahun 2012 uh, Ikhwanul Muslimin ya yang menempatkan Muhammad Mursi sebagai presiden juga ujung-ujungnya di apa namanya uh, dikulingkan ya jadi Pemilu jujur itu ya tadi ya, mimpi di siang bolong, apalagi di sistem demokrasi seperti saat ini ya. Demikian ya ulasan kita tentang uh, skandal ya, esek-esek uh, dari Ketua KPU Hasyim Ashari dan juga Ketua uh, ketua Umum Partai Republik Satu Hasnagi Mu'in atau yang sering dikenal sebagai wanita emas mencuat dan kemudian membongkar skandal-skandal yang lain tentang desain kecurangan KPU untuk memenangkan calon tertentu.